Yeah. Yeah. ya nunggu mm ya -hmm. jadi Ayo, dengan korang mm -hmm. Iyo santai wey ayo ora ora tenang no. ayo mangkat ayo ayo ayo ah, ayo <tip> <tip> Nah, ini ya, ya, bensin mas opo alah aku kok Oh. Oh. Ki, <tuk> <tuk> <tuk> Wah, <tuk> waduh. <tuk> nah, terus Ya aku Kita awakmu ben lemu. Aku ki remuk ta telepon, dubian Oh, berkat, mulu. bensin. Ternyata, mari, mari. Ayo, mas. Yo, saya aku tekan eh, ini. Di perjalanan, Tidak, mas. Tidak, kas, tekan, Mas. Yo, ditunggu ya di bisa lu Mas Pus, matakan, ke Mas. Peninggi kelas. Oh, iya, oh, nonton. Mas? Oh, iya, Oh, iya, oh, iya, set set. Uh, gila. Eh, mas. Oh, Oh, iya, ya, iya, iya, iya, iya, iya, anu liter mas? Emang liter mas, mas, Orang masih <trize> <Gunai> Atau-tau naik, atau ya, buka Buka lu ya. Ini mas, buka ini Iya mas Kopi, kopi mas. <gulah> mas. Gul -gul gul -gul. ini mas buah mas Mangliter ini mas Yo, siap Langsung ke kebak ini Gugul langsungan kita karena ngepropo cara ngenteni sewe eh mas mas mas mas pengen mas mas Aku mau jauh, dia, Akeman. Dia ngapapa pakai kpb?